Hello everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel, still with me, Tio. Di video kali ini, karena ada dua nih, gue akan membahas yang namanya apa yo? KW, Ori, Ori, KW, KW, Ori, ayo yang mana? Yang mana? Oke, ntar kita bahas ya. Tuh, oke langsung aja gue buka SKU-nya ya. Ini kayaknya seumur-umur kalian gak akan pernah ya nemuin... Uh, G-Shock Ori bungkusnya kayak gini Gue buka dari yang sini dulu ya Bungkusnya dikeren-kerenin Tapi tetap aja men Kawis kawis Ayo mirip jam apa nih Oke kalian pasti udah tahu ya King Kong Tapi ini gue gak tahu ini Apaan ini makhluk apa nih Enggak tau enteng banget Harusnya mode tapi gimana Oke langsung aja gue buka Ini Kalau ini kalian boxnya udah kenal dong ya The real King Kong. Yeah, this is the real King Kong. Kalian lihat sendiri dong. Atau GX56 BB. Nih bedain. Kadang orang yang ngaku susah bedain tuh gue nggak ngerti susahnya di mana. Dari sini aja udah kelihatan loh. Oke, okay. gue bahas dari yang ini dulu ya. Si makhluk ini harusnya kalau GX56 atau King Kong tuh kan dia termasuk salah satu seri Madman ya yang namanya seri mudman itu kalian tahu sendiri itu harusnya solid ya semuanya solid dan rapat tapi coba dong yang ini tuh enteng banget terus nggak ada apa sih biasanya di tombolnya ini kan agak masuk ke dalam ya agak masuk ke dalam terus ada kayak guardnya gitu ya bener-bener meminimalisir celah ya ini sih enggak nggak ada yang kayak gitunya nah lampunya malah di atas di atas sebelah kiri dan kiri atas ini biasanya tombol adjust ya jadi di sini udah banyak yang kebolak balik kalau kalian lihat sendiri case nya ini bener-bener bukan dari resin ya bukan dari resin tapi bener-bener plastiki banget deh terus dia nggak ada jarak antara kaca sama case nya ini nggak ada jarak dan seharusnya g shock itu rata-rata nggak -rata pernah ada yang kacanya sejajar ya sama case nya walaupun tipis kacanya selalu agak ke dalam karena apa? Gunanya kalau seandainya jam ini ditaruh begini Impactnya itu nggak langsung ke kaca Jadi dia ketahan sama case rubbernya atau case resinnya dulu ya Dan seperti yang kalian lihat nih di sini juga yang tadi gue bilang tombolnya nih Tombolnya ini tight banget ya Ketat nih bedain aja sendiri nih Sekilas sih kalau kayak gini ya terlihat sama Tapi ini kelihatan beda banget ya Kalau disini case-nya ini terbuatnya bener-bener kayak plastiki banget Terus talinya ini juga bukan resin yang solid Terus, lagi pula di sini, kalau di sini yang asli, di sini ada grafir matresis. Kalau yang di sini ini cuman polos-polos saja, -polos ya. Polos enggak ada grafir matresis, or else ya enggak ada. Dan nah, di sini yang harusnya ada tulisan shock di sini juga enggak ada, ya. Beda sama yang ini, gunanya penutup yang di sini ini ya. Itu sebetulnya dia juga sebagai seal pelindung luar, ya. Jadi supaya... Lumpur dan air juga nggak bisa masuk ke celah-celah sini Jadi dia ini adalah case pelindung luarnya Untuk back case kelihatannya serupa Ini kalian bedain sendiri ya Terus sama yang ini Grafirnya juga beda Strapnya juga nih kaku banget Karena dia emang dikonstruksikan atau mungkin dikonstruksi atau dibuat untuk benar-benar kokoh ya Dan satu lagi dia ini top Solar dan sola, uh, panel surya dia ada di uh, lapisan kacanya juga. Jadi kalian bisa lihat ini kalau ada kilauannya kayak gini ini karena dia memiliki dua lapis uh, kaca ya. Dan salah satunya itu adalah panel surya Dan panel surya ini juga ada di plating yang ini yang agak beda warna. Selain di kaca dia juga ada di sini nih. Kalau ini, hmm, nah, cuman gunain kaca biasa dan dia bukan top solar. Ya, kalian tahu sendiri bedanya. So, kelihatan banget ya jadi kalian hati-hati kalau misalkan mau beli. Memang kalau bisa dibilang desainnya sih mirip, gedenya juga hampir sama. Tapi dari grafir protectionnya aja ini juga udah beda. Nah, untuk spesifikasinya kalian udah tahu ya kalau yang ini si GX56 ini yang pasti dia top solar, ya. Terus untuk case-nya resin, full resin ya Dan dia ini resinnya lebih kokoh karena dia termasuk dalam family mudman Nah untuk case back-nya dia ada screw on case back, Artinya dibaut ya, pakai baut seperti jisop biasa yang lain-lain Glass materialnya disini juga menggunakan mineral kristal Nah untuk diameternya di disini itu di 53,8 mm Dan ketebalannya di 17,5 mm Uh, untuk laktulaknya di sini 55,5. Uh, nah kalau yang ini di dalamnya ini biasanya antara 16-18 mm. Tapi kalian kalau mau katakan di strap kalian harus custom. Jadi kalian hati-hati ya kalau memilih barang, entah itu kalian belanja dimanapun, untuk membedakan asli dan KW-nya kalian bisa perhatiin lebih ke detail-detail fisiknya juga sama cara kerjanya. Bedanya, kalau yang di-shock ini, ya, yang asli, gue bahas. Yang di sini, ini adalah kiri atas, ini adalah tombol buat adjust. Adjust itu artinya, kalau kalian mau setting jam tangan, mode yang kiri bawah ini biasanya untuk mencari mode. Misalkan, kalian mau nyari apa, mau setting alarm, atau mau setting work time, atau mau setting uh, mau nyari mode stopwatch timer semuanya ada di sini nah untuk lampu lampu itu selalu ada di kanan atas ini dia lampunya dia di sini emang dia agak gelap nah ini dia kalau kalian lihat ini pojok kanan atas jadi jangan salah pilih ya kawan-kawan ya walaupun modelnya mirip tapi tetap aja ada sesuatu yang dikompromis. dan jujur yang KW ini pengoperasiannya justru jauh lebih membingungkan dibanding yang original on seperti apa sih ngerasain KW Nih, dia KW langsung disandingin sama yang ori. Nuh. Jadi, kalian udah tahu ya, di on hand-nya seperti apa? Dan untuk bakalnya pun juga beda-beda. Di sini shock nya lebih tipis dan lebih rapih ya, stroke-nya. Kalau di sini dia lebih dalam, untuk yang KW-nya lebih dalam tapi nggak konsisten. Konsistensi untuk kedalaman grafirnya juga nggak konsisten. Kalau ini lebih konsisten, garapannya lebih halus. Dia brush, kalau ini sedikit polish. So, kalian udah tahu ya, kira-kira perbedaan antara ORI dan KW dari Casio G-Shock GX56BB atau King Kong kalian anyway kalau mau nyari yang asli kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com dan ini namanya SKU nya adalah GX56 ya GX56BB Nah buat yang habis nonton ini terus kalian tiba-tiba mencari ini Kalian bisa langsung ke website kita juga ya Oke sebelum gua closing Gua ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Yang udah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dari kita juga Terus buat subscriber itu yang pasti jangan sampai unsubscribe ya ntar next kita pasti akan ada uh, di next episode mungkin kita bisa kasih-kasih surprise ya buat kalian oke okay, i think that's all everyone i think that's all untuk video kali ini see you on the next video semoga ini bermanfaat buat kalian yang ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen so happy hunting and happy shopping see you on the next video bye